Kuali raksasa merah terang besar melayang di udara. Lampu merah berkedip di kuali. Muncul seperti gelombang api panas yang menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Harta Yuan Murni Mata orang tua Nefarious Bon melirik acu Tak acu pada burning sky cauldron yang melayang di udara. Sebelum dia tertawa dingin. Jadi kamu berencana mengandalkan harta Yuan Murni ini untuk melindungi diri kamu sendiri. Namun... Kamu terlalu naif jika kamu percaya bahwa kamu dapat menghentikan aku dengan mengandalkan hal seperti itu. Petik 2. Kami akan tahu apakah aku naif atau tidak ketika kita bertarung. Lindong juga menjawab dengan senyum dingin. Anak nakal yang tidak tahu batas kemampuannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depan orang tua ini? Hanya karena kamu telah mengalahkan Sentu Jue. Baiklah. Aku akan memberi kamu pemukulan atas nama orang tua kamu hari ini. Sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah kamu patuh menjaga profil rendah di Laut Iblis Cautik ini. Dengan kesombongan kamu ini, cepat atau lambat kamu akan gagal untuk mengetahui mengapa kamu akhirnya mati. Sebuah kilatan dingin melintas di mata tua lelaki Nefarious bon itu ketika ia berbicara dengan suara jahat. Ukul aku, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Kamu yang tua, Lindong menyeringai dan tertawa, bajingan kecil berlidah tajam, kamu mencari kematian. Petik dua. Furi melonjak dalam mata lelaki tua Bonnevarious itu, ketika keinginan membunuh melintas di wajahnya. Segera, dia mengambil langkah maju, karena fluktuasi Yuan Power yang sangat megah melonjak. Di bawah fluktuasi seperti itu, gelombang setinggi seribu kaki terbentuk di permukaan laut di bawahnya. Auranya agak mengerikan, Bang. Namun, Lindung tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun setelah melihat ini. Sebagai gantinya, dia memimpin dalam menyerang. Segel tangannya berubah, dan cahaya terang melonjak dari kuali burning sky. Mulut kuali bergetar, dan pilar lampu merah besar yang berapi api langsung menyelimuti pria tua bonjahat itu. Kekuatan hisap muncul, dan berusaha untuk menyerap yang terakhir ke dalam kuali. Tidak akan semudah itu menghisapku. Orang tua Nefarious Bon mengejek setelah merasakan kekuatan hisap. Meskipun dia tidak takut pada teknik Lindong, dia toh adalah orang tua yang licik. Dia mengerti dengan jelas, bahwa pasti akan ada beberapa masalah jika dia tersedot ke dalam Burning Sky Cauldron. Masalah yang tidak ingin dia buat secara tidak perlu. Segera, dia melambaikan lengan bajunya. Mayestik Yuan Power berdesir di sekitar tubuhnya seperti laut dan benar-benar memblokir kekuatan isap dari burning sky cauldron. Ekspresi lindung tidak berubah ketika dia melihat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, ketika pilar air tiba-tiba meletus dari permukaan laut di bawahnya. Pada saat yang sama, bayangan hitam muncul dalam hantu seperti mode, dan bergegas langsung menuju orang tua bon jahat. Oh, sebuah boneka. Kamu benar-benar berani mengambil boneka yang memalukan dan lemah seperti itu. Petik 2. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan pria tua Nefarious Bond terkejut sesaat. Jijik dengan cepat muncul dari sudut mulutnya setelah dia jelas melihat apa sosok hitam itu. Sosok hitam ini secara alami boneka iblis terakhir di tangan Lindong. Namun, kekuatannya baru saja mencapai tahap kehidupan mendalam. Kekuatan seperti itu jelas tidak menimbulkan ancaman bagi orang tua Bond jahat. Namun, ini bukan yang dia butuhkan dari boneka. Meledak, sosok hitam dibebankan ke arah orang tua tulang nevarius dengan kecepatan kilat. Sebuah pemikiran melintas di benak lindung ketika yang pertama mendekati yang terakhir, dan fluktuasi yang sangat liar dan kasar tiba-tiba muncul dari tubuh mayat iblis. Setelah itu, tubuhnya meledak, ledakan, riak liar dan keras menyapu keluar. Serangan ganas dan tak terkendali seperti itu memaksa orang tua Bond jahat untuk mengambil langkah mundur. Iwan Power yang memblokir kekuatan hisap Burning Sky Cauldron juga terganggu sejenak karena ini. Swoosh! Mata lindung melotot. Dia sangat akurat meraih celah kecil ini. Saat Burning Sky Cauldron tiba-tiba keluar. Mulut kuali merah cerah melebar. Itu muncul seperti binatang buas besar yang langsung menelan orang tua Bond jahat itu. Bang bang bang. Tubuh Kuali bergetar liar setelah Kuali Burning Sky menelan pria tua Nefarious Bond. Kemungkinan orang tua itu mulai menghancurkan interiornya. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong, dan tubuhnya segera masuk ke dalam Burning Sky Cauldron. Benar saja, dia melihat lelaki tua Nefarious Bond yang tampak muram di tanah merah cerah. Brad, kamu benar-benar bersedia untuk menghancurkan diri sendiri boneka kamu. Pria Tuan Nefarious Bon menatap Lindong dengan cara yang gelap dan menyeramkan, saat ia perlahan berkata, Jika aku tidak mengorbankan sesuatu, aku tidak akan bisa mencapai apapun. Untuk menyelesaikan setengah langkah ke ahli tahap kematian mendalam, pengorbanan boneka tunggal lebih berharga. Lindong tertawa, kata-kata yang tidak tahu malu dan sombong. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menjebak aku dengan hanya menghisap aku ke dalam harta yuan murni ini? Mata pria tua tulang nefarious itu menjadi dingin. Segera, dia maju selangkah. Beberapa gambar setelah melintas di langit, dan tubuhnya muncul di depan lindung dengan cara seperti hantu. Selanjutnya, angin telapak tangan yang mengandung Yuan Power yang menakutkan dengan marah menepuk lindung. Swoosh, ruang di sekitar lindung terdistorsi. Cahaya merah terang yang megah melesat keluar, dan menenun dirinya menjadi perisai cahaya di depannya. Meskipun perisai cahaya masih hancur oleh orang tua tulang Nefarious, Lindong sudah melarikan diri jarak yang jauh menggunakan instan singkat itu. Lindong dilindungi dengan baik oleh Burning Sky Cauldron ketika dia berada di dalamnya. Ini adalah satu-satunya cara dia mampu melawan orang tua Bon jahat, untuk membeli waktu dan kesempatan untuk teknik terakhirnya. Lengan pria tua Nefarious Bon tersentak setelah dia luput. Ketika tongkat tulang putih di tangannya berubah menjadi cahaya putih dingin yang menyeramkan. Tampaknya menembus ruang saat menembak ke arah kepala Lindung dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sosok Lindung buru-buru mundur. Dia mengepalkan tangannya. Dan cabang pohon hitam muncul dalam sekejap. Setelah itu, Yuan Power dituangkan ke dalamnya. Dengan lambaian tangannya, itu berubah menjadi kilatan cahaya hitam yang bergegas keluar. Akhirnya. Itu bertubrukan dengan cahaya putih. dentang, suara seperti logam menyebar di langit, dan cahaya hitam langsung dikirim terbang mundur. Batang pohon hitam berputar karena jatuh tanpa daya, namun tongkat tulang putih juga mengalami perubahan lintasan. Itu dengan kejam melesat ke tanah, menciptakan selokan sepanjang seribu kaki. Bocah licin, mata pria tua nefarious Bon itu samar-samar mengandung kemuraman. Lindung cukup licik dan akhirnya menolak untuk langsung bertukar pukulan dengannya. Dia sepertinya jelas menyadari kesenjangan antara keduanya. Karena itu, ia dengan bijak memilih untuk menghindari serangan langsung. Namun, bisakah kecepatanmu dibandingkan dengan pria tua ini? Wajah lelaki tua Nefarious Bon itu gelap dan dingin. Tiba-tiba, helai uap keabu-abuan naik dari dalam tubuhnya. Energi keabu-abuan melilitnya, dan tubuhnya samar-samar menjadi sedikit ilusi. Lindung menatap perubahan pada pria tua Nefarious Bon ini, karena perasaan bahaya tanpa sadar melintas di dalam hatinya. Dia memang punya waktu untuk berpikir, karena tubuhnya dengan cepat menarik kembali sekali lagi. Swosh, sama seperti Lindung bergerak, pria tua Nefarious Bon itu melangkah maju, dan uap keabu-abuan melonjak. Dia tampaknya menembus melalui ruang, dan muncul di depan Lindung dengan cara yang sangat misterius. Segera, senyum biadab melintas di wajah Manula saat lima jarinya melengkung. Untayan ki hitam yang sangat samar berputar di sekitar ujung jarinya. Setelah itu, menembus kekosongan seperti cakar hantu dan meraih Lindong. Bang-bang-bang, beberapa retakan sebenarnya mulai terbentuk setelah pria tua Nefarious Bon itu meraih dengan tangannya. Dari ini adalah mungkin untuk melihat seberapa menakutkan kekuatan orang tua itu. Segel kursi naga hijau surgawi, ekspresi lindung berubah sepenuhnya serius saat ini. Dia tidak ragu sama sekali dalam menghadapi serangan orang tua bon jahat itu. Cahaya hijau melonjak di sekelilingnya, ketika sepuluh tato naga secara bersamaan bangkit dari permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi kepalan naga besar yang menekan ke depan. Bang, riak energi yang menakutkan dengan liar membentangkan langit ketika kedua kekuatan itu bertabrakan. Segel naga yang terbentuk dari 10 tato lampu naga hijau langsung runtuh, saat tubuh Lindung terbang mundur. Akhirnya, itu mendarat di tanah dengan cara yang agak menyedihkan, saat erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Tampaknya dia sangat terguncang. Kamu benar-benar bisa memblokir cakar dariku. Brat, kamu bisa bangga bahkan jika kamu mati hari ini. Sok segera melintas di wajah pria tua Nefarious Bond. Setelah melihat bahwa Lindong telah menerima serangan cakarnya langsung Kekuatannya melampaui Lindong pada banyak tingkatan Lupakan seseorang di tahap awal mendalam kehidupan Bahkan seorang ahli di tahap mendalam kehidupan sebelumnya pasti akan terluka parah atau bahkan dibunuh oleh cakar itu Bocah ini harus dibunuh Keinginan membunuh di mata orang tua bon jahat tiba-tiba meningkat Lindong ini hanya pada tahap awal mendalam kehidupan Namun dia sudah bisa mencapai tingkat seperti itu. Apakah ini tidak berarti bahwa dia tidak akan bisa berurusan dengan Lindong jika yang terakhir ingin maju ke tahap mendalam kehidupan mendalam atau tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Ancaman potensial seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Orang tua Nevarius Bond berhenti ragu-ragu setelah pikiran ini terlintas dalam benaknya. Tubuhnya merobek langit seperti elang sebelum dia sekali lagi menyelam ke arah Lindong. Old Soke, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan burning Sky Cauldronku ku hari ini. Membakar Sky Chains, Lindong mengangkat kepalanya, dia menatap pria tua Evarius Bond, yang menyerang ke arahnya sekali lagi, karena ekspresi ganas yang sama juga muncul di wajahnya. Segera, dia membungkukkan tubuhnya, dan kedua tangannya dengan keras membanting ke tanah. Gemuruh, tanah tiba-tiba bergetar intens setelah telapak tangannya mendarat. Setelah itu, tanah runtuh, dan ratusan pilar lampu merah terang pecah dari dalam. Mereka berubah menjadi banyak rantai merah besar terang yang dengan cepat terjalin di sekitar sosok cahaya abu-abu yang masuk. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 896, Kekuatan Tablet Api Ilahi Kuno. Bentrokan, ratusan rantai merah-merah menembus langit seperti naga api. Setelah itu... Mereka memutar di sekitar cahaya abu-abu yang tampaknya menutupi langit ketika tiba. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini jelas menyebabkan pria tua Nefarious Bond terkejut sesaat. Namun, dia dengan cepat mendengus dingin. Kedua tangannya melengkung menjadi bentuk cakar saat mereka dengan kasar merobek ke bawah. Sepuluh lampu hitam gelap menyapu dan langsung memotong rantai merah-merah yang mengelilinginya. Bang-bang, mata lindung sedingin es. Kedua tangannya bersentuhan dengan tanah, karena gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat terus-menerus melonjak ke tanah. Segera, tanah itu terus pecah. Rantai merah-merah yang tak terhitung jumlahnya terus pecah dari tanah, dan tanpa henti menyerang pria tua Bon yang jahat itu. Dalam menghadapi serangan Lindong, pria tua Nefarious Bon berdiri di udara, saat angin cakar yang tajam memenuhi udara. Tidak ada satu rantai pun yang bisa mendekati tubuhnya. Kamu berencana menjebakku hanya dengan ini. Kamu pasti bermimpi. Pria tua Evarius Bon itu dengan mengejek memandang Lindong di bawah dan mencibir. Lindong benar-benar mengabaikan ejekannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan selusin rantai merah-merah lainnya keluar dari tanah. Mereka meringkuk di sekitar orang tua Evarius Bon dengan kecepatan kilat. Tindakan tidak berguna. Pria tua Evarius Bon mengayunkan tangannya yang berbentuk cakar dan angin yang tajam sekali lagi mengiris selusin rantai. Namun, senyum dingin muncul dari sudut mulut lindung saat rantai diputus. C. Selusin rantai kecil berlari keluar dengan cara yang aneh dari tempat rantai itu terputus. Setelah itu, mereka meliuk-liuk di udara seperti ular beludak, dan meringkuk di sekitar tubuh dan anggota tubuh tua Bonnevarius. Istirahat Mata lelaki tuan Evarious Bon itu menjadi dingin ketika rantai melilit tubuhnya. Mayestik Yuan Power tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya dalam upaya untuk memutus rantai ini. Retak, retak, retak. Namun orang tuan Evarious Bon tidak berhasil dengan mudah menghancurkan mereka seperti yang telah berhasil dilakukannya sebelumnya. Sementara Yuan Powernya melonjak, cahaya hitam juga melonjak di rantai hitam itu. Meskipun rantai didorong sampai mereka berderit. Mereka dengan keras kepala mengikat tubuh orang tua Bon jahat kali ini. Apa? Tidak dapat melarikan diri. Ekspresi pria tua Nefarious Bon akhirnya berubah agak untuk pertama kalinya. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar tidak dapat melepaskan diri dari rantai logam hitam yang tampaknya kecil ini meskipun kekuatannya. Old Soke, tampaknya kamu pada akhirnya masih agak terlalu ceroboh. Lindung mengangkat kepalanya, dan menatap pria tua Nefarious Bond, yang telah diikat oleh rantai hitam. devouring power tersembunyi di dalam rantai ini, karenanya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan rantai merah-merah dari sebelumnya. Meskipun orang tua Bond jahat ini sangat kuat, dia masih membutuhkan banyak upaya untuk melarikan diri. Brat, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia, meskipun aku tidak bisa bergerak. Masih sangat mudah bagi aku untuk membunuhmu. Orang tua Nefarious Bond menatap Lindong dengan mata dingin yang mengerikan. Segera, kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Pilar Yuan Power besar seribu kaki ditembak, dan dengan kejam mengecam Lindong. Swash, swash, swash. Rantai merah-merah menari di langit, dan berubah menjadi jaring raksasa di atas Lindong. Pada saat yang sama, ia juga menerima pilar Yuan Power itu. Soket tua, jika kamu sudah selesai bermain, kamu harus datang dan mencoba pesta yang telah aku persiapkan untukmu. Rantai merah-merah putus dan turun dari langit. Lindung mengangkat kepalanya dan menatap pria tua nefarious Bon. Senyum di sudut mulutnya agak ganas. Kata-kata sombong, "Apa? Upil pria tua nefarious Bon menyusut sedikit saat dia menatap Lindung dengan penuh perhatian." Nada suaranya menakutkan. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, kegelisahan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Semua tindakan Lindong hari ini tampaknya telah direncanakan sebelumnya. Lindong menyeringai dan tidak berbicara lebih jauh. Tidak mudah baginya untuk menjebak lelaki tua ini, dan ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk melepaskan langkah pembunuhannya yang hebat. Ku, sekelompok uap putih dimuntahkan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Sebuah api merah tua seperti tablet muncul di tangannya. Itu adalah tablet Divine Flame Kuno, mata lindung terasa panas saat dia menatap tablet kuno di tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan tablet itu perlahan bangkit. Sementara itu, naik helai api merah-merah mulai membakar dari dalamnya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi saat nyala api ini membakar, karena suhu yang menakutkan dipancarkan dengan tenang. Menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu mendidih sedikit. Ini, orang tua Nefarious Bond menatap tablet kuno yang naik, saat ekspresinya menjadi jelek. Nyala api pada tablet kuno bahkan membuatnya merasa takut di dalam hatinya. Grup, beberapa suap darah esensi yang mengandung Yuan power murni langsung keluar dari mulut Lindong. Akhirnya, mereka mendarat di Ancient Divine Flame Tablet. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga melonjak dan mengalir ke dalamnya. Jejak pucat menyebar di wajah Lindong, saat auranya mulai melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas, mengaktifkan tablet Divine Flame kuno ini hampir menghabiskan semua kekuatannya. Namun, nyala merah-merah pada tablet Ancient Divine Flame juga menjadi semakin dalam warna di tengah-tengah kelelahan ini. Pada akhirnya, itu benar-benar menjadi seperti warna darah segar. Universe Incinerating Flame Arrow Mata lindung terbakar panas ketika mereka melihat tablet kuno ini yang terbakar dengan api berdarah. Segera setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, saat suara rendah keluar dari tenggorokannya. Bas-bas, setelah suaranya terdengar, api merah darah segera mengalir ke langit dari Ancient Divine Flame Tablet. Setelah itu, itu berubah menjadi panah berwarna darah panjang. Panah panjangnya sekitar 10 kaki panjangnya. Sedangkan nyala api yang naik dari itu seperti darah segar yang terus menetes ke bawah. Saat api menari, pemusnahan seperti fluktuasi diam-diam menyebar. Bahkan murid-murid dari lelaki tua Nevarius Bon menyusut langsung di hadapan fluktuasi ini. Ketika horor melonjak dari jauh di dalam matanya, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindung benar-benar dapat memanggil serangan yang menakutkan. Lindung menatap pria tua Nevarius Bon yang ekspresinya telah berubah, sementara ekspresi buas di wajahnya yang pucat menjadi lebih intens. Segera setelah itu, dia melakukan gerakan menarik busur, matanya langsung berubah sedingin es pada saat berikutnya, ketika jarinya tiba-tiba terlepas. Desir, saat jari lindung dilepaskan, panah panjang yang dibakar dengan nyala merah darah memekik memekakkan telinga. Bahkan ruang itu sendiri hancur berantakan karena pekikan ini. Segera. Panah panjang tiba dalam sekejap, tampaknya telah menembus penghalang ruang, dan menembak langsung ke arah kepala orang tua Bon jahat. Bang, bulu-bulu di seluruh tubuh lelaki tua Bon Nefarius itu berdiri pada saat ini, ketika ekspresi ngeri muncul di wajah tuannya yang suram. Kekuatan Yuan mengerikan dengan liar menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Kali ini, dia akhirnya mematahkan rantai hitam yang menahannya, tanpa ragu-ragu. Tubuhnya mulai bergegas mundur. Dia telah merasakan ancaman kematian dari panah panjang berwarna darah itu. Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Lindong dengan dingin tertawa ketika dia melihat pria tua Nefarious Bond, yang tubuhnya akan mundur ke belakang. Bahkan dengan segenap kekuatannya, serangan ini hanya bisa digunakan sekali. Selain itu, ia akan berakhir dalam keadaan lemah untuk beberapa saat setelah menggunakannya. Jika orang tua nefarious Bon ini berhasil menghindarinya, Lindung tidak akan lagi memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung. Karenanya, panah ini tidak boleh dilewatkan. Kedua tangan Lindung dengan cepat membentuk serangkaian segel, saat energi mental yang agung menyapu keluar dari dalam istana niwannya. Suara dingin sedingin es dikeluarkan dari mulutnya. Berhenti, fluktuasi misterius menyebar di langit dengan kecepatan kilat. Setelah itu, Pria tua Nefarious Bone itu terkejut mengetahui bahwa tubuhnya membeku sesaat. Keheningan ini praktis hampir tidak terdeteksi. Tetapi itu benar-benar ada. Biasanya, tidak ada yang akan memperhatikan sesingkat itu. Namun, instan seperti itu saat ini berakibat fatal. Swoosh, panah panjang yang terbakar dengan api merah darah menembus udara pada saat ini. Pada akhirnya, itu tanpa ampun menembak ke dalam tubuh lelaki tua Nevarius Bond di bawah tatapan ngeri yang terakhir. Bang, api berwarna darah mengerikan membentangkan saat itu menghantam. Sementara seluruh ruang di dalam kuali mulai bergetar dengan gila. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.